lang aja balik aduh woi go Makasih, makasih, makasih Dini, saya Hai dong, Hai Ini Iya, lagi makan, kita Sini, dosen ya, dosen atau dokter pastinya di Pondok Laras di Depok lumayan enak tempatnya untuk bul reunian. next kita ketemu insyaallah puasa ya buka bersama 100% ya boleh boleh kok dong lama gak ketemu. Apa terakhir kita ketemu. 20 tahun yang lalu Satu dasawarsa. anak Tujuh. sekitar 8 tahun yang lalu kita terakhir ketemu. Oh, ya. ya, ya. Rupanya, ya.